Halo teman-teman, kembali lagi dengan si Keren Boy Oke teman-teman, kita sekarang mau mencari mainan nih teman-teman Aku sudah bawa wadahnya dan bawa ini Ini adalah untuk menyerok ya teman-teman Oke, kita langsung saja ya teman-teman Kita mencari mainan Oh Kita berada di aliran air ya teman-teman Kita akan cari di sini teman-teman Oke, okay, kita turun saja teman-teman. Langsung saja kita turun teman-teman. Oh, banyak air teman-teman. Kita langkah demi langkah kita telusuri ya teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Wow, mainan teman-teman. Oke okay, teman-teman, kita ambil ya teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Oh, ini mobil polisi teman-teman. Kita ambil ya teman-teman. Kita masukin ke dalam kotak ini, nah, karena masih di daratan, kita masukin ke wadahnya langsung ya teman-teman nah, kita maju lagi teman-teman wah, lagi teman-teman tadi warna putih sekarang warna merah teman-teman ini adalah temannya teman-teman kita ambil saja langsung ya nah, seperti biasa kita masukin karena belum ada di air loh, ada lagi teman-teman wah kita ambil langsung ya teman-teman kita masukin langsung sini ada tiga buah mobil teman-teman kita cari lagi teman-teman wow ini alirannya sepertinya habis banjir ya teman-teman wah wow, kita maju teman-teman ada enggak ya teman-teman satu lagi teman-teman berada tepat di arus ala air teman-teman ini enggak dalam-dalam ya teman-teman kita ambil pakai tangan langsung Nah, dapat empat teman-teman Dapat empat Kita taruh sini, oke okay? Kita belum menggunakan ini ya teman-teman Karena masih dangkal-dangkal airnya Wah Ini sepertinya dalam teman-teman Wah Waduh, di mana ini teman-teman Wah, ini apa teman-teman Ini sepertinya Ikan teman-teman Kita ini ya teman-teman gunanya untuk menyair ya teman-teman Wah ikannya mana nih Wah kita sair saja teman-teman uh, Wah kita dapat ikannya teman-teman Kita langsung saja masukin ya teman-teman uh, Kita cari lagi teman-teman Kita maju teman-teman Wah ada banyak teman-teman Wow kita sair secara bersamaan ya teman-teman satu Dua uh ada Robin teman-teman Robin nampaknya lagi Itu langsung sair aja teman-teman Wah Ada lagi teman-teman Ini warna Pink Wah kita sair Wow dapat empat teman-teman Kita langsung masukin saja ya teman-teman Wah Kita kembali lagi teman-teman wow mana lagi nih teman-teman wah kita cair dulu teman-teman gak ada teman-teman oh -teman. uh. sampah teman-teman Di mana ya kira-kira ya wah gak teman-teman kita maju saja ya teman-teman wah ada teman-teman wow teman-teman kita saling pekan sini ya teman-teman Wah -teman. uh, uh, Kita dapat dua mainan teman-teman Ini ada Gani teman-teman Wah wow, Gani teman-teman Kita masukin saja Kita cari langsung Lagi teman-teman nggak -teman. uh, ada teman-teman Mana ya? Ah, enggak ada teman-teman. Dapatnya daun malah hehehe. Ah, kita alir. Ah, nggak ada teman-teman. Ah. kayaknya sudah habis teman-teman. Wah, -teman. nggak ah, ada teman-teman. Kosong. Lihat juga kosong teman-teman huh, kita coba hitung ya teman-teman dapat apa saja Robin 1 si Gani tentunya si merah 1 2 mobil 3 mobil besar 4 ikan 5 mobil kodok 6 Mobil merah 7, mobil merah lagi 8, mobil ungu ya teman-teman 9, dan mobil si pak polisi 10, kita dapat 10 mainan teman-teman, oh ya teman-teman, udah dulu ya, kita cari mainannya, besok kita cari mainan apa lagi ya teman-teman, Uh, jangan lupa subscribe ya teman-teman Jika kalian suka dengan video ini Dan share kalau perlu teman-teman Terima kasih telah menonton video ini teman-teman Kita akan bertemu lagi besok ya teman-teman Hehehe Sehat-sehat selalu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh